Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya Andika Putra. Oke okay, kali ini aku akan membuat cara membuat tutorial atau cara menghapus latar belakang kita yang mudah, dan simpel Kalian bisa menggunakan melalui Google ataupun aplikasi. Oh iya sebelum melakukan videonya, selamat menaikkan ibadah puasa yang bagi umat Islam semoga kita diberikan kepercayaan dalam bulan Ramadan ini oke, okay. gimana ini sih menghapus rata belakang ini oke, kita simak oke, ini akan menghasilkan cara menghapus latar belakang oh iya, mohon maaf jika tidak ada menambahkan muka atau apa karena belum memiliki HP untuk belakang lagi oke, okay, kita, kita buka kalian bisa download foto room ataupun remove BG. oke okay, kali ini aku menggunakan aplikasi menggunakan foto room kita coba ya cara menghapus latar belakangnya gimana oh ya aplikasi ini bisa kalian download di melalui Play store ya okay, kita pilih namanya foto okay, ada terus saya ada tambah plus kita pencet tulis yang add remix. ini aku akan mencoba foto aku yang ini apakah bisa kalau tidak bisa kita menggunakan yang di google terus, kita bisa aja. terus jika sudah kalian bisa ini ada pojok tanda panah ke atas download saja resep to galeri otomatis ini udah udah ada di galeri kalian oh. kalau melalui Google ya juga bisa buka aplikasi Google ya. lalu tulis dan namanya Oke. Okay remove db pencet yang paling atas ya, yang remove image blade scroll kalian pencet, kalian tunggu saja lalu pencet yang upload atau unggah gambar Pencarian jelajahi. Okay, cari foto yang mau kalian hapus latar belakangnya. Ya tunggu saja. Kita udah siap dan udah kan? Kalian, kalian udah seperti ini kalian untuk mencat unduh saja otomatis ini udah ada pada galeri kalian lagi ini foto ini ini tadi yang ada di Google jadi ini yang ada di foto aku oke okay. gimana kalian gimana guys mudah kan dan simple gak usah hyper atau download aplikasi yang apapun itu dan cukup melakukan ini aja oke okay, sekian dari saya mohon maaf jika ada salah kata atau apa jangan lupa untuk subscribe subscribe dan uh, nyalakan notifikasinya agar mendapatkan info-info info yang terbaru dari saya Oke okay, terima kasih dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh